Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irham Ahmad, Ketua Kerukunan Masyarakat Banda Kabupaten Maluku Tengah, di Banda Jumlah Penduduknya 20 ribuan dan mayoritas beragama Islam. Di Banda, pada umumnya banyak sekali tempat-tempat pengajian Al-Qur'an yang memang perlu diberikan Al-Qur'an dari umat untuk dipelajari dan dibaca oleh masyarakat Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah. Kami berharap dari badan wakaf Al-Quran Nasional bisa mendistribusikan Al-Quran wakaf ke Kecamatan Banda untuk dibaca dan dipelajari umat Islam yang ada di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku tengah Provinsi Maluku. Terima kasih. Semoga dengan Al-Quran ini kita satukan Indonesia.